ceplok Oke okay guys balik lagi di channel gue kita channel gasal guys. Sekarang gue akan melanjutkan lagi nih guys nih ada dua lagu yang dikeluarkan sama Secret Number nih guys. Ini jatuhnya ya single single single ngeluarin dua lah guys ya. Ini bukan album ternyata guys ini ya. Secret Number ngeluarin judulnya sekarang yang Hola guys. Ini gue pilih yang color coded guys karena karena gue belum hafal dengan suara-suara mereka kecuali detail ya guys ya. Karena udah dia kalau Indonesia jadi gue lebih familiar guys. Oke okay guys kita langsung buka aja guys ya yang ini guys, yang color coded plus gua mau atur headphone gue bentar biar lebih flat guys, ya guys oke ini udah semua let's go guys, kita let's go, ceplok! hmm hmm dan dia udah dipegang sama universal ya? eh coba coba kita cek bentar guys ya gue gatau nih universal megang dalam hal apanya nggak tahu juga guys, coba kita lihat dikit-dikit guys ya, yeah, universal music ya yeah, guys ya. Hole sih karena Oke, okay, enggak ada penjelasan lebih banyak, guys. Kita langsung lagi. React. Let's go. Oke, okay, latin-latin gitu ya. Yeah. sound mm. Asli, gua suka dia punya excitement ya, guys. excitement asik. Dan konsisten dia juga pakai apa? simbalis sih ya, simbalis sih ya. simbalis apa-apa sih rang tang tang gitu guys ya nah itu deh oke okay, beat asik beat 4 ini gue <tuk> guys cedek cedek ditahan gitu Gini. oh suaranya oh nice bam Bam, bam. Dan serius guys, ya, bukan gua karena orang Indonesia gua pro Kedita guys, ya, tapi emang suaranya lumayan ikonik menurut gua, Gue gampang ngafalin nih guys. Oh nice, sodam ya, sudam, so sudam. So Let's go, beatnya kemana? Oh my, yes keren sih maksudnya gabungannya guys kalian guys pas dia part ref guys ya memang nih kayak waktu lagu yang sebelumnya guys dum dum cita ya guys ya. ini benar-benar dia makin lebar guys makin spread gitu guys di sini juga guys uh oh, sub bassnya bijak sih itu RPG juga sih tukut tukut tukut tuku. itu enak tuh guys oke okay, vokal chop Vokal chop, distorsi, dia makin kayak modern guys ya makin ke sini, makin... Modern. menurut gua sekali lagi guys, mungkin temen-temen di, si, di kolom komentar guys ya nice tapi mixing-nya nih guys ya kalau yang kemarin, itu kan modelnya lebih lebar guys ya lebih spread ini dia spread juga tapi lebih fokus ke tengah guys oke okay gue nggak tau nih, part nih keren ini untuk vokal stacking-nya atau double double ya. menurut gue keren guys dia bener-bener buang ke kanan-kiri tapi dia lebih mundur dan kering guys keren, keren positioning-nya bagus hmm, cara ngetik vokalnya juga enak guys woi dan emang, emang lagi jenisnya begini guys, ya uh, untuk treatment vokal emang selalu semua rata-rata vokal untuk nambah excitement tuh pasti di-stacking atau di-double guys ya pasti aduh doublenya rapi banget ya rapi guys quantize nya uh. itu uh, up -nya asik ya tam, pam, pam, pam, itu asik banget guys keren sih. Wow. Oke. Okay. Ini juga ada beberapa sih guys ya, yang benar-benar dia di push banget kalimeter guys ya untuk ngejar uh, LUFS-nya kali guys ya. Jadi ada beberapa sound yang ketekan guys. Karena ini yang mendominasi low frekuensi guys. Kalian bisa dengarkan bung, kebuk gebuk gitu ya gitu, gitu guys. Wah, wow, tapi rapi. Oh, kompres, kompresi itu asik banget tuh, guys. Oh, manis, manis, manis. Vokalnya juga full double semua, stacking guys ya. Asik sih. Wow, tinggi. Coba-coba, ini bagus deh. Di bagian sini, pas minji guys, terakhir ya. Wait. Oh. automate guys ya, pas bebeh behnya bebe itu bener-bener langsung di uh, dia punya reverb segala macam, jadi terdengar kering dan upfront guys coba ya sebelumnya ada delay di tipis ya wow, oke okay. uh, kental ya latinnya ada gitar-gitar itu loh guys gitar-gitar nylon string gitu tuh, enaknya Nice Oh chop lagi Nah, di bagian ending berarti bener guys ya Maksudnya ini konsepnya uh, setengah lagu itu lebih ke middle Dominasi ke middle tetap ada frekuensi-frekuensi yang uh, keluar guys ya Di kiri-kanan Tapi makin ke belakang, itu makin kental Di sini terutama guys Boom yeah. Ini juga kualitasnya udah downgrade sih guys High frekuensi rada kepotong AC Ah, asik, ini lagu dance banget sih. Keren-keren. Oh nice, nice. Lengkap guys. Ini keren sih. Maksudnya dua lagu tuh Doomchita sama Hola guys ya. Konsepnya tuh lebih modern sih menurut gua guys ya, secara sound guys ya. Tapi gua ini mah jenis musiknya memang udah dari tahun kuda udah banyak guys ya. Tapi mereka presenter ada beda ya. dari color vokalnya mereka. Terus komposisi mereka, terus pemilihan instrumennya bener-bener uh, tuh uh, kayak latin guys ya, makanya judulnya hola, dumcita, arah-aranya tapi great job banget buat screen number, sukses banget dengan nama dua member ya guys ya jadi berlima, sekarang jadi berenam, yep, ya berenam guys ya yang nambah kemarin tuh temen-temen di, aduh siapa yang baru Zu ya Zu sama Minji kalau nggak salah yang baru guys ya kalau nggak salah guys ya temen-temen bisa kasih komentar lagi guys oke okay, sekian dulu dari gue, thank you for watching jangan lupa untuk like, share, dan komen di video jangan lupa pijat lompok subrek, kelihatan enak, bye-bye